serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dan menarik seputar idola kita Leslar tentunya baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada kabar spesial pas yang kita dapatkan hari ini masya Allah banget ya lagi-lagi vitamin bahagia kita dapatkan diunggah TikToknya Bang Haris Riza perhatikan dan simak baik-baik Pasangan Adi Sky dan Haris Friza bersahabat. Ya, ini sama-sama memakaikan cincin kepada pasangan masing-masing. Masya Allah, dan tentunya kegesrekan selalu disuguhkan oleh pasangan Leslar. Papa Bilar pun ikut-ikutan ya Aduh, cute banget ya, pokoknya bahagia sekali. Selalu ada tingkah laku kelucuan dari Papa Bilar dan Muda Lesti. Masya Allah, momen ini pun nge kembali oleh aku Leslar Al-Fatih, Anskar FC. Banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Ada tanggapan dari akun Instagram Sunarsi MMG 2 mengatakan Papa mau joget malu sama Abang L dan Bunda El nahan tawa Katanya Tadu Masya Allah banget ya Ada juga tanggapan lain diberikan dari akun Instagram Mama Eda1998 mengatakan mau heran tapi, Rizky Bilar katanya, "Tuh luar biasa nih, dollar kesayangan kita. Coba kita lihat, Pak Sahabat, di unggahan di nya Bang Adi Sky yang repost kembali unggahan dari Bang Haris. Dia ya, masya Allah banget. Apabila memang nggak bisa joget, ya ingat sekali meniru." Gaya Adi Sky dan Haris Friza, tetapi tentunya Papa Bilar gak bisa joget. Inilah kelucuan yang selalu natural, yang disuguhkan oleh pasangan Leslar. Masya Allah, pokoknya happy sekali dan selalu dibuat bahagia untuk kita semuanya dari Lesti dan Rizky Bilar. Masya Allah, mudah-mudahan pasangan ini selalu menginspirasi dan pertemanan. Trio gesrek tetap terjalin dengan baik. Amin. Kemudian para kita simak juga di unggahan Bang Adis Guy. Bang Adis Guy tadi pagi mengunggah sebuah postingan foto yang sangat luar biasa sih ini para sahabat ya momen bersama pasangan masing-masing ada pasangan Lesler, Haris Riza dan Hafiza. Dan di sini banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan oleh para sahabat. Salah satunya ada Teh Fitri Karlina yang ikut menanggapi. Para sahabat dia ya. di mengatakan Wah, pasangan-pasangan serasi kata Teh Fitri, Masya Allah banget ya Luar biasa, mudah-mudahan Teh Fitri juga selalu sehat, selalu bahagia Yang selalu mensupport dengan tulus nih, untuk pasangan idola kita, Lesti dan Bilar Kemudian persahabat yang selain Teh Fitri, ada juga tanggapan dari Kobas Yang ikut memberikan komentar Trip gestrek Jaya Selalu Trio gestrek maksudnya nih persahabat ya Trio gestrek Jaya Selalu, kata Kobas, amin Apalagi kita mendapatkan bocoran dari Bang Adi Sky, bahwa tahun depan bakal terrealisasikan film terbaru kisah perjalanan trio gestrik, Ini persahabat, ya doakan selalu apapun yang dilakukan selalu diberikan kemudahan amin, ya robbal alamin kemudian persahabat kita mampir keunggahan dari Indosiar Indosiar menginfokan soal acara dangdut Akademi 5 yang akan disiarkan tanggal 6 Juni Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Tepatnya tinggal 11 hari lagi nih persahabat. ya, Masya Allah makin gak sabar Menyaksikan idola kesayangan kita Lesti yang akan menjadi juri Di acara tersebut Kita simak persahabat ya di sini juga juri salah satunya Ada Jenita Janet Yang akan dihadirkan Di acara Dangdut Akademi 5 nanti Wow makin gak sabar banget ya Dengan acara DA5 Yang pastinya luar biasa Penampilan-penampilan juri dan hostnya Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Indosiar Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat dangdut kamu Dan jadilah bintang selanjutnya di Dangdut Akademi 5 Nantikan di Akademi 5 dengan deretan juri-juri yang luar biasa Segera hanya di Indosiar Wow, ini juga acara yang paling ditunggu oleh warga Konoha Karena Bunda Lesi Kejora siap tampil Menjadi juri di acara tersebut Doakan support dan dukung ter yang terbaik ya Jangan henti-hentinya selalu mensupport idola kesayangan kita Mudah-mudahan kita juga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan tetap kompak Serta solid untuk mendukung karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky Dilar Kita masih menunggu cirukan dan kabar terbaru berikutnya